Ternyata seperti sawo teman-teman ya, seperti sawo. Ya memang sawo sih, sawo. Terus bijinya, bijinya gede teman-teman. waduh, nih bijinya nih. Ini kita singkirin dulu ya. Kita lihat, uh, buset. mantap ini nih. Ini Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like. Dan tonton pula channel video yang berkomentar di bawah Bagi yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang Selamat menonton Ini bijinya aja tuh satu korek api nih Biji dari sawonya ya Ya kalau dari bijinya, biji sawo ya Bener-bener Biji sawo Lihat besar Baru ini juga ada yang berbeda, tapi kalau kita lembek-lembeknya, kalau lembek-lembek ini sepertinya sudah matang nih. Beginiin, seperti ya kasar ya, teksturnya kasar, kasar-kasar ya, kasar-kasar sawo ini, kasar-kasar sawo. Cuma kalau bentuk begininya nih mirip pepaya. Apakah rasanya mirip pepaya? Saya nanti kita coba ya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 Pagi teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Gimana -teman. semangat Kali ini teman-teman di video kali ini Di video kali ini saya akan review ya Review saya betulan kedatangan ini teman-teman, apa ini? Ini uh, saya datangan dari orang yang tetangga yang baik ya, tetangga yang baik. Saya mendatangkan sawo teman-teman, sawo sawonya jumbo seperti ini sawo jumbo. Ini benar kelihatan teman-teman ya ya ini sawo teman-teman kalau dari biasanya kan sawo kecil ini besar nih tahunya kita lihat perbandingannya ya nih. jadi ini besar banget tapi sih kalau saya perhatikan ya apa bagaimana isinya kita lihat coba teman-teman nanti kalau di lembeknya ini, di kulitnya ini seperti sawo, ya. Kalau ada orang yang nyebutnya sih sawo, sa apa ya bahasanya? Saya sawo, saya jadi bentuk Kalau dibentuk secara keseluruhan. Itu seperti bentuknya, ya. Kalau dilihat bentuknya, itu seperti buah pepaya. Ya. Apakah bijinya seperti pepaya? Ya, kita buka, ya, teman-teman. Nah, ini, teman-teman, ini kita buka. Kita buka dalamnya. Nah, ternyata seperti sawo, teman-teman. Ya, seperti sawo. Ya memang sawo sih Sawo Terus bijinya Bijinya gede teman-teman Udah, Waduh nih bijinya nih ini Kita disingkirin dulu ya Kita lihat Uh buset. Mantap ini nih Ini bijinya aja tuh satu korek api nih Biji dari sawonya ya Ya kalau dari bijinya Biji sawo ya benar-benar nih sawo lihat besar kali ini juga ada yang beda tapi kalau kita lembek-lembeknya kalau lembek-lembek ini sepertinya sudah matang nih kalau beginiin seperti ya kasar ya teksturnya kasar kasar kasar ya kasar kasar sawo ini kasar kasar sawo cuma kalau bentuk begininya nih mirip